Ini adalah teknik melinting rokok. Kita kasih lemnya. Pakok wae. Bang Bang, saya beli semuanya, Bang ya. Boleh ya. kan, Bang? Saya beli semuanya. Ini, Mas, pakok wae. Langsung melinting lagi. Nggih. Ya. Dan cetakannya kecil mana, mas Ini. Ah, Mas Agus Sudah? Sudah. Ya. Kita Nah ah, ini gede, jadinya. Gede, ini jadinya. Siap untuk dikonsumsi. Konsumsi. Bukan narkoba. Ini tembakau. Siap untuk kita hisap. Mantap.